Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Leslar Lovers Dimanapun anda berada Kembali di TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan menarik seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung ya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 Baiklah sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bagaimana akan menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia dan pastinya kabar-kabar baik Dari Lesti dan Bilar Kita awal dengan kabar spesial dari unggahan akun Instagram Lestor Entertainment nih persahabat sini kita lihat persahabat ada sebuah postingan Momen Bunda Lesti dan Papa Bilar ini saat liburan di Paris, Prancis nih persahabat Kita cimak juga di kalimat caption yang dituliskan Sekali-kali akan ya gantian cewek yang gendong cowoknya Mention pacar kamu yang manjanya kayak Rizky Bilar Tuh persahabat sekali-kali ya Di sini kita lihat Bapak Billar itu mau digendong oleh Bunda Lesti Aduh ini bikin kita baper banget ya saat melihat romantisan kekiutan dari idola kesayangan kita ini Dan banyak sekali dibaca komentar hingga respon nih persahabat dari Les La Lover Salah satunya dari K.R. Noningsing ikut menanggapi seketika para tek pacar halus semua katanya tuh saat melihat keromantisan, kekiutan dari Lesti dan Bila. Doakan yang terbaik yang mudah-mudahan rumah tangga ini selalu bahagia dan mudah-mudahan dijauhkan selalu dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian persahabat ada unggahan spesial terbaru juga dari Bang Adis Sky Adis Sky ini satu jam yang lalu mengunggah foto bareng Abang L. Wow, cute banget di persahabat. Ternyata Bang Fatih kedatangan tamu spesial nih Semalam ada Bang Adi Sky yang berkunjung ke rumah Lesti dan Bilar Kita juga salvok nih bersahabat Dengan kalimat caption juga yang dituliskan oleh Bang Adi Sky Bang Adi mengatakan Uncle Sky lagi gendong L Sky Sambil menunggu Sky Junior katanya tuh Masya Allah doakan juga nih buat Bang Adi ya secepatnya Bisa tentunya menemukan pasangan yang... Membuat Bang Adi Sky bahagia di persahabat ya Dan pastinya Abang L bakal punya temen juga nih Sky Junior tuh Ekspresi Abang L lucu banget di persahabat Hingga ya, banyak juga nih ada selalu harus menanggapi nih persahabat ya Di postingannya Bang Adi Dari akun apartemen bintaro juga ikut menanggapi nih persahabat Sky itu kan artinya langit Abang takut ya bang digendong langit Meri juga sih katanya tuh ya Kita simak juga sebelumnya Bang Adi ternyata menuliskan sebuah kalimat juga El gak takut kok itu dia pasang ekspresi happy tukang katanya tuh Wow <laughs> Ini sedikit banget di persahabat ya Masya Allah abang El selalu menjadi penyemangat untuk warga Konoha semuanya Kemudian juga persahabat di Sima Semalam juga kita dibuat penasaran banget ya oleh Leslie dan Bilar yang foto bareng dengan pengacara Kak Citon persahabat ya siap-siap aja untuk para Marcona, Haters dan Tizen yang selalu nyinyir yang selalu mau fitnah idola kesayangan siap-siap aja untuk diciduk persahabat ya kita lihat juga tanggapan dari Lesla lovers. Dari Saraksga, empat-empat situ menanggapi sesekali ubur-ubur harus dikasih pelajaran biar pada mikir. arti juga manusia ada punya sakit hati kalau udah keterlaluan, semangat semoga cepat diprosesnya. Amin nih persahabatnya, mudah-mudahan secepatnya bisa diproses. Untuk orang-orang yang selalu netting, yang selalu menghujat, apalagi yang selalu memfitnah abang L dan idola kita Lesti serta Rizky Bilar. Kemudian persahabat ini ada unggahan spesial banget dari Indosiar nih Kabar yang sangat membanggakan sekali ya Di sini ada deretan artis jebolan Indosiar Salah satunya ada Bunda Lesti Kejora tuh persahabat Mereka di Sinetron Indosiar Wow ini momen ketika Bunda Lesti main Sinetron di Indosiar Ekspresi Bunda Lesti memang luar biasa banget persahabat ya Saat main Sinetron ini patut diacungi jempol Karena ini the best banget sampai Indosiar pun bangga kepada Bunda Lesti kita simak persahabat di kalimat yang dituliskan. Makin bangga nih mimin sama mereka pada jebolan indosiar. Ayo, kesayangan kalian diselit berapa tuh persahabat mimin indosiar saja. Ini bangga banget kepada Bunda Lesti dan artis jebolan indosiar lainnya. Karena Lesti Kejuaraan persahabatnya selalu membuat kita bahagia dan selalu menjadi panutan untuk banyak orang. Doakan yang terbaik mudah-mudahan. Bunda Lesi kejuaraan juga ini selalu bisa mengisi acara-acara di Indosiar Berikutnya persahabat simak juga Ada kabar dari Kapan Lagi Dangdut dan Dangdut Akademi Di sini ada Pote Maeso Simak juga di judul berita ini persahabat ya 9 Potret Para Juri Dangdut Akademi 5 ada Lesti sampai Via Valen, siapa favoritmu tuh? Ada Lesti, nih persahabat ya, yang siap menjadi juri di acara Dangdut Akademi 5. Disimak juga info penting ya untuk warga Konoha. Dangdut Academy musim kelima atau The Academy 5 akan dimulai pada Rabu 29 Juni 2022. Para penggemar Dangdut Tanah Air tentunya sudah nggak sabar melihat aksi para idola sekaligus komentar dari para juri di acara tersebut. Nah, sebelumnya menyaksikan di Akademi 5 kita intip potret para juri dulu ya ada Maiso Ima ada Lesti sampai Via Valen yang akan turut hadir mengisi acara dangdut Akademi 5 nanti jangan lupa ya saksikan hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pukul 20.30 waktu indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di Indosiar yang live kita pastinya menunggu banget ya kejutan yang akan disuguhkan lewat penampilan terbaik Bunda Les keji orang. dan bersahabat kita juga masih menunggu cidukan hingga cover terbaru berikutnya di siang hari ini, jangan ku mana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Bino ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.